Assalamualaikum, halo guys ketemu lagi di Samgosto Channel oke di video kali ini sesuai di judul kita akan bahas tentang cara mencari subscriber ini sebelumnya di video beberapa bulan yang lalu pernah saya buatkan videonya tentang cara membuat cara mencari subscriber dengan cepat nah di video kali ini saya akan buatkan satu tips yang ini sebenarnya gampang banget dilakuinya tapi harus butuh kesabaran seperti yang saya lakukan di channel baru saya ini baru kemarin saya bikin tanggal 5 atau tanggal 6 bulan Juni alhamdulillah sampai hari ini tanggal 23 itu subscribernya udah dapat 788 nah ini dia tujuh hari terakhir saya dapat subscriber 396 hampir 400 itu dalam tujuh hari dalam artian kita satu bulan bisa tembus 1000 subscriber dan itu valid subscribernya kenapa valid karena ini adalah subscriber eh uh, orang ya human human bukan bot bukan bukan dapat dari beli kalau dapat dari beli itu kan biasanya botnya yang subscribe itu subscribernya enggak aktif enggak aktif dalam arti di sini akun yang digunakan untuk subscribe ke channel kita itu pasif dia ya. enggak digunakan untuk nonton YouTube dan beraktivitas di uh, dunia maya di online di sosmed sosmed itu enggak aktif terutama di YouTube nah kalau ada akun yang kayak gitu subscribe ke channel kita itu bisa jadi spam subscriber jadi sewaktu-waktu bisa dihapus oleh YouTube karena akun tersebut tidak aktif di YouTube nah untuk subscriber di channel saya ini ini adalah subscriber yang aktif di YouTube artinya bisa dikatakan subscriber ini adalah subscriber yang permanen sebelumnya saya sudah pernah buatkan video tentang subscriber juga yang ini kalau teman-teman menonton video itu, silahkan cek di kolom deskripsi. Atau nanti cek di layar akhir video, nanti saya kasih kartu di situ. Silahkan klik dari situ. Caranya sebenarnya sama-sama aja, kayak gitu. Cuman yang lebih saya tekankan di sini adalah kita cukup melakukan satu hal. Apa itu? Satu hal itu adalah jujur. Ini adalah awal saya bisa nge YouTube sampai sejauh ini. Dan termasuk ini, perolehan subscriber sebanyak ini. Ini adalah dari satu kata itu tadi, jujur. Nah, bagaimana dari satu kata jujur bisa sampai mendapatkan subscriber sebanyak ini? Oke, okay? saya akan sharing perjalanan saya nge-youtube karena ini berhubungan dengan kata ini. Nah, awal saya nge-youtube itu, saya nggak ada kenalan sama sekali, ya, nggak ada kenalan orang yang ahli di dalam YouTube, nggak ada saya cuma nekat nge-youtube terus kemudian saya iseng-iseng nonton youtube uh, tutorial tentang youtuber pemula dan disitu ada yang menyarankan supaya join di grup youtuber Oke okay, saya lakuin saya nyari nih di YouTube grup untuk youtuber pemula saya dapat satu disitu adalah grup S4S taulah ya kemudian saya join disitu uh, cukup lama mungkin sekitar satu bulan atau dua bulan nah disitu saya lakuin itu tadi jujur, ketika kita ngajak S4S ke satu orang kita harus jujur, jangan sampai skip videonya jangan sampai unsubscribe jadi subscribe nya supaya permanen dan nonton videonya jangan di skip skip dan itu harus sabar dilakuin karena saya ngelakuin satu hal itu tadi, jujur alhamdulillah, saya diajak oleh seseorang yang dia punya grup yang lebih besar, yang lebih produktif bukan grup s4s gimana grup itu sama-sama saling support tapi bukan s4s nah saya diajak ke situ karena dia percaya saya orangnya jujur dari aktivitasnya saya lakukan itu ya saya dianggap dia sebagai orang jujur yang amanah kemudian saya diajak untuk ke grup lain yang lebih besar nah dari situ kemudian terus diterapkan intinya itu tadi jujur jangan kalau pas V itu jangan skip videonya kalau kita udah subscribe ke channel jangan sampai unsubscribe itu nah itu terus saya lakuin jujur kemudian itu tadi amanah dan terus berlanjut sampai sekarang ini saya kalau dihitung grup youtuber di HP saya di WA khususnya itu banyak banget bahkan saya punya dua nomor WA dan dua-duanya itu join di banyak grup yang berbeda jadi satu nomor itu join di beberapa grup satu nomor lain join lagi di beberapa grup nah kalau kita ngelakuinya dengan jujur itu ketika ada orang yang punya grup yang lebih besar yang dia butuh member yang solid member yang jujur yang amanah yang mau kerja keras kita pasti diajak karena saya ngalamin sendiri jadi, buat teman-teman yang nonton video ini dan belum punya grup untuk uh, komunitas youtuber, silahkan cari di YouTube. Insya Allah, banyak cari aja grup youtuber pemula. Cari di YouTube, nanti akan sebuah, ada sebuah video yang menyertakan link untuk join di grup youtuber, karena saya dulu ngelakuinnya juga kayak gitu. Kenapa saya nggak nge-share link grup tersebut di sini? Ini saya udah pernah lakukan di video saya yang ini. Ini saya privat videonya. Karena yang terjadi adalah kacau. Kacau karena yang join di grup itu nggak ngerti tujuan join di grup itu apa. Saya udah buatkan peraturan besar-besar di situ. Saya buat setiap ada member baru saya tulis dilarang share link dan lain-lain. Tapi ternyata nggak bisa banyak YouTube uh, member baru yang join saya nggak mau baca deskripsi dan ngasal-ngasal aja gitu dan saya angkat tangan ternyata nggak bisa saya share linkin grup tersebut di umum di tempat umum seperti ini karena kacau malah jadi saran dari saya adalah silahkan teman-teman cari grup s4s atau grup sesama youtuber di dimanapun itu bisa di WA bisa di telegram silahkan cari nah nanti kalau udah dapet silahkan mulai di situ mulai perjalanan kalian s4s dengan sesama youtuber dan pastikan kalian amanah dan jujur itu dia nanti pasti suatu saat kalian akan ketemu youtuber kawakan yang memang sengaja dia cari member untuk direkrut ke grup yang lebih besar nah kalau kalian udah ketemu satu orang nanti kalian akan semakin semakin banyak join di grup-grup youtuber kalian akan benar-benar mendapatkan sebuah dunia baru dunia youtuber gitu ya dunia Maya yang mana kalian punya teman-teman baru punya keluarga baru yang bisa diajak curhat bercanda bahkan sedih-sedih bareng enaklah kalian kayak punya keluarga baru di di dunia youtuber itu kalian bisa sharing kalian bisa banyak macam tapi kalau kalian udah baru mau mulai kalian udah mau curang udah nggak jujur nggak akan bisa lanjut untuk ke langkah yang lebih jauh itu aja saran dari saya silahkan yang mau mendapatkan subscriber seperti saya itu tadi mulainya silahkan mulai mencari grup untuk uh, youtuber pemula grup s4s atau apapun itu kemudian mulai petualangan kalian disitu ingat satu kuncinya jujur Sekian dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like videonya dan ditekan tombol subscribenya. See you in the next video. Insyaallah, assalamualaikum.